Ah. Ini apa teman-teman? Wow! Ah, ada dinosaurus. Ada dinosaurus lagi memakan apa nih? Wow! Dia lagi gigit zebra teman-teman. Waduh, kasihan banget. Kasihan banget zebranya. Aduh, sakit, sakit. Tolong, aku digigit. Dinosaurus halo kakinya sampai putus teman-teman Waduh kasihan banget Dinosaurus nih Lagi cari mangsa nih teman-teman Dia jalan nih Mencari mangsa Nah Itu di sana. Ada dua hewan bersembunyi teman-teman Awas ada dinosaurus nih Mengejar Tolong tolong ah, ini ada dua hewan nih eh hey, kamu jangan kabur ya ada kerbau teman-teman dan sapi ah, ah, ah, ah kerbaunya dan sapinya menangis teman-teman tolong jangan makan kami dinosaurus kami tidak akan nakal lagi dinosaurus tolong lalu dinosaurusnya pergi teman-teman dia mencari mangsa lagi tuh tuh tuh wah di sana ada dua hewan lagi teman-teman Kamu tidak lari anjing Anjing dan kambing Tidak lari teman-teman Sepertinya dia berani sama Dinosaurus Kambing bilang Hei dinosaurus Jangan makan temanku Cuk. Ah, hei, kamu tak boleh mengganggu temanku. Ini anjing adalah temanku. Jangan mengganggu kami lagi. Dinosaurusnya pun pergi teman-teman karena gagal memangsa dua hewan tadi, teman-teman. Tutut tut tut Huh, ada lagi di sana. Sepertinya dinosaurusnya makin lapar nih, teman-teman. Dia mau menyerang dinosaurus yang ada di sana. Tut, tut, tut, tut, tut, tut. Aduh, ada dinosaurus! Ayo kita kabur! Ayo, ayo kita lari! tut tut tut lari ini ada lubang ayo kita masuk saja sembunyi di dalam tut tut tut aduh lubangnya sempit teman-teman aku terjepit waduh tolong kami terjepit kami dikejar dinosaurus ah ah ah awas dinosaurusnya sudah datang ah Hei, daging kamu tidak enak. Aku mencari daging yang enak. Ah, aku jalan lagi. Daging kalian tidak enak. Tuh, tuh, tut tut tut tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tut hey, kalian dinosaurus juga ya iya nih kami juga dinosaurus jangan ganggu kami kami di sini berdua brachiosaurus dan tyrannosaurus lagi bermain jangan ganggu kami aku sangat lapar katakan di mana aku bisa dapat makanan di sana di sana ada dinosaurus lain yang bermain kamu ke sana aja Tuh, tut tut Baiklah aku ke sana kalian jangan nakal ya kalau kalian nakal aku akan mangsa kalian tuh tut tut tuh tut tut, tut, -tut, -tut, -tut. di mana nih mereka bilang di sini ada nih tuh tut tut, -tut, -tut. Nah, itu dia. Mereka bersembunyi di balik bukit. Woi, aku akan sergap mereka. Tu Kalian sembunyi di sini ternyata. Aku akan memakan kalian. Waduh. Dagingnya tidak enak, teman-teman. Ada yang tahu nih daging yang enak. Aku mau makan nih. Aku lapar. Bantu ya. Carikan makanan. Dadah.